Halo teman-teman, selamat datang di channel Kakak teman-teman. Oke okay, teman-teman, hari ini kita akan mengenali bola-bola yang banyak itu teman-teman. Wow, itu Kakak hitung dulu ada berapa? 1 2 3 4. Oke okay, teman-teman. Let's go kita akan mengenali namanya satu per teman-teman. Oke, okay, let's go. Kita mulai dari sini teman-teman. Wow. Ini ada bola bintang teman-teman. Ini bola bintang warna apa teman? -teman? Ini Warna putih dan bintangnya ada warna merah dan warna biru. Oke, okay, kita taruh di sini, teman-teman. Kita ambil, teman, teman Wow. Ini kakak menemukan lagi, teman-teman. Ada bola dino charger, teman-teman. Wow. Ini bola dino charger, ada ranger merah, biru, dan hijau. Wah, keren sekali, kita taruh di sini. Ini bola besar, teman-teman. Oke, okay, kita cari-cari lagi. Wow. Ada lagi, teman-teman ini kakak menemukan bola basket teman-teman ini bola basket warna orange dan garis garis hitam Oke kita taruh di sini teman-teman kita susun mereka bertiga kita ambil yang terakhir teman-teman Wow ini bola besar teman-teman dia mengecil karena kenapa teman-teman karena dia kempes Wah ternyata kakak sudah menemukan empat buah bola ini teman-teman Oke kita akan hitung teman-teman berapa? Ada empat, sudah kita lebih pastikan lagi. Ada empat, apakah benar? Satu, dua, tiga, empat. Wah, keren sekali. Ini, apa tadi teman-teman? Ini bola bintang. Ini bola dino charger ranger. Ini bola basket. Dan ini bola sepak seluruh dunia. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kakak teman-teman. Jangan lupa ditekan tombol subscribe ya teman-teman. Biar kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.